Oke, okay, um, sebelum saya lanjutkan, saya perlu membahas satu hal tentang magnitude. Sebuah vektor, ya, vektor, itu pasti punya titik awal dan titik akhir, dan dia punya namanya direction, arah yang dia tuju, uh, 7 ya. Uh, vektor juga memiliki namanya vektor length, atau vektor magnitude. Ya, vektor magnitude itu apabila vektor itu, uh, magnitudenya lebih dari 0, ya, punya nilai, maka bisa dikatakan vektor tersebut punya, Power punya magnitude, namun kalau uh, posisi titik A dan titik B-nya ini berada di satu titik, maka magnitude pasti nol. Artinya, tidak ada vektornya; vektornya nggak muncul. Nah, dengan informasi ini, kita bisa gunakan uh, pengecekan apabila um, virtual button yang saya arahkan itu ada magnitude ada vektor magnitude -nya. Mari kita lihat slide selanjutnya aja. Jadi, kalau saya arahkan ke kanan maka akan muncul vektor magnitude ke kanan, ya panahnya ke kanan, ada magnitude-nya, maka itu sebagai identifikasi pengecekan bahwa karakternya bisa bergerak. Tapi kalau button saya lepas, touchnya saya lepas, maka uh, virtual joysticknya balik lagi ke tengah, mengakibatkan vektor magnitude-nya menjadi nol, Sehingga uh, kita tidak perlu menggerakkan karakternya jika vektor magnitude-nya 0. Dengan informasi tersebut, maka kita bisa menggunakan vektor magnitude untuk mendeteksi apakah dia bergerak atau tidak. Pertama-tama kita set dulu destinationnya menjadi ctx read value vektor eh uh, seperti ini. Uh, walaupun saya punya vektor 3 tapi saya simpan vektor 2 ya tidak masalah uh, akan ada satu koordinat yang ini ya dihapus di Nah kita akan cek if destination dot Um, magnitude lebih besar dari 0, maka kita do something, kita uh, lakukan uh, apa namanya perpindahan posisi pemain teman, -teman ya. Tetapi jika tidak, maka kita do nothing. Nah teman-teman di sini untuk memindahkan posisi saya menggunakan transform dot position plus sama dengan transform forward kita kalikan dengan move speed kita kalikan dengan time delta time ya. Um, posisinya uh, transform forward ini akan mengarahkan pemain untuk maju ke depannya, melaju ke arah hadap pemain gitu ya. Mungkin Anda akan bertanya-tanya kenapa demikian ya. Eh uh, karena Pemain bisa berotasi, ya. Tapi kita belum bikin rotasinya. Mari kita coba aja. Kita play. Oke, okay. Kita akan gerakan joystick ini, maka pemainnya akan melaju, teman-teman, ya. Cuman lajunya, pergerakannya uh, selalu forward, selalu ke depan. Forward itu artinya melaju ke hadapan uh, di mana. Dia menghadap ya facingnya ke depan maka dia akan maju ke depan. Kalau pemainnya menghadap ke kanan, kalau kita pencet maju harusnya dia akan transform forward ke arah hadapnya. Nah kita stop dulu di sini teman-teman. Um, ada satu hal lagi yakni animasinya ya. Uh, yang saya lupa tadi adalah kita perlu bikin referensi ke animator private animator animator di sini lalu di bagian start kita instantiates kan get component animator kurung kurung titik koma kenapa langsung bisa kita get component karena kita tahu bahwa di dalam warrior ada animatornya jadi langsung bisa kita pakai nah animatornya adalah uh, kita bisa mainkan set floatnya kalau anda ingat tadi kita punya parameter namanya motion kita isi dengan sebuah nilai, ya. Biasanya saya pakai destination .magnitude seperti ini, oke. Okay. Destination .magnitude seperti ini, kemudian uh, apabila ini else, ya. Apabila destination magnitude nya habis, maka kita bisa set animatornya jadi 0.0f, ya. Agar ingat, ya, kalau 0 artinya dia idle, kalau 1 dia. Posisi running, oke kita akan coba play. Kali, kali ini gerakannya ada animasinya ya, kita coba play lagi. maximize kita jalankan, nah ini ada animasinya. Kalau saya lepas, magnitudnya 0, maka dia berhenti. Tapi sudden stop ya, Anda lihat ya. Berhentinya adalah berhentinya sudden stop. Nah kalau mau ingin memperhalus animasinya. Kita buat agar tidak sudden stop, misalkan di sini kita, eh, uh, saya akan siapkan sebuah, eh, uh, float, x, uh, temp, sama dengan animator dot get, get float motion seperti ini, nah, temporary tempnya, kita kurangin dengan sebuah angka, misalkan 20f. Tapi kita kalikan dengan time .delta time ya. Jadi intinya kita kurangkan uh, kondisi atau nilai motionnya dengan sebuah angka yang uh, relatif terhadap uh, refresh, refresh rate dari uh, frame-nya. Mari kita lihat hasilnya. Oke, okay. kita akan play sebentar lagi. maximize, nah, kita coba run lepas, maka ada animasi perlambatan animasi hingga dia menjadi idle lagi nah, seperti yang Anda lihat ya, jadi lari kemudian kalau saya lepas, dia ada semacam perlambatan lalu akhirnya berhenti, oke, nah teman-teman itu yang kita lakukan terhadap vektornya. Uh, nah sekarang bagaimana cara mengatur arah hadap uh, si karakter Ya, jadi kalau kita pencet virtual button-nya, dia akan uh, selalu berjalan ke depan lurus forward. Ya, nah sekarang kita akan atur seperti ini. Jika saya uh, menggeser virtual joysticknya ke kanan, harapannya adalah kalau saya geser ke kanan, harapannya adalah uh, si karakter badannya memutar ke kanan dan dia Um, bergerak menuju ke arah kanan begitu ya, forwardnya ke kanan nah bagaimana cara memutar arah hadapnya ke kanan ya teman-teman, kita balik ke script oh tunggu saya terangkan dulu ya saya terangkan dulu, karena uh, ada satu konsep yang perlu Anda tahu oke okay. jadi, koordinat di virtual joystick horizontalnya adalah koordinat X vertikalnya adalah koordinat Y. ya, Namun, uh, untuk karakter di dunia 3D kita, koordinat horizontalnya, itu adalah koordinat X-axis uh, yang, maaf, bukan koordinat maksudnya sumbu, horizontalnya adalah X-axis, sumbu uh, ininya ver kedepannya ya, vertikal ke depannya ya, landscape-nya, itu adalah Z-axis, sedangkan si Y ini adalah vertikal Jadi kalau kalian mentah-mentah menerjemahkan -mentah X-nya dijadikan uh, X-nya disesuaikan dengan X dari world space, Y-nya disesuaikan dengan Y dari world space maka akan terjadi kekeliruan ya. Uh, anggaplah joystick ini dipakai untuk menggerakkan pemain di push, apa, surface atau permukaan plane sehingga X-nya kita translate menjadi X di sini, Y di sini kita translate menjadi Z. Oke, okay? nah um, kita akan pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memetakan dari joystick. Koordinat joystick ini menjadi vektor 3 yang bisa kita baca di world space kita. Oke, okay. kembali ke script di bagian transform position sebelumnya kita akan siapkan vektor 3 look direction. Oke, okay. look directions sini adalah um, mengkonversi dari virtual joystick menjadi vektor 3. Jadi yang seperti saya katakan tadi, untuk x nya kita bisa langsung mapping kan dengan cara um, destination.x. sedangkan y nya tidak berubah 00f, uh, karena hanya berjalan di permukaan ya. Sedangkan yang z nya kita mappingkan dari destination.y. seperti yang gambar tadi saya tunjukkan ya, y nya akan dianggap sebagai z. Nah, lalu bagaimana setelah saya sudah punya vektor look directions, bagaimana cara kita memutar tepatnya, memutar ke sana? Pertama-tama kita harus punya eh, quaternion ya, punya suatu nilai quaternion yang mengarah ke arah hadap look directionnya. Oke, di sini teman-teman kita akan pakai quaternion .look rotations yang punya parameter um, arah yang dituju, arah yang dihadap, apa arah hadapnya, mau dituju kemana, serta vektor uh, sumbu ke atasnya apa. Nah, di sini di programnya Anda bisa lihat uh, quaternion.look rotations, dan vektor um, parameter pertama adalah kita masukkan destination-nya atau arah hadapnya. Kemudian vektor yang kedua, kita masukkan sumbu Y yang menghadap ke atas, jadi sumbu putarnya adalah sumbu Y. Dengan demikian, hasilnya akan berupa uh, suatu nilai derajat rotasi pemain yang menghadap ke uh, tujuan. Nah, balik lagi ke sini, kita akan simpan ya. Kita akan simpan di suatu uh, variabel. Mungkin saya akan jalankan dulu perintahnya look rotations, look directions dan vector3 up untuk sumbu y-nya. Jadi um, quaternion look rotations mengarah kemana, look directions ini akan menghasilkan suatu nilai quaternion objek quaternion yang menghadap ke look directions ya, menghadap ke destinations. Sehingga di sini kita perlu tampung hasilnya ke sebuah quaternion look rotation ya look rotations dan kemudian kita bisa menggunakan quaternion dot rotate towards ya rotate towards look rotations dan di sini adalah transform rotate oke okay, transform rotations dan um, apa namanya kecepatan muternya ya? Kecepatan muternya kita isi dengan um, rotation speed. Nah ini saya lupa bikin variabelnya. Kita bikin lagi private float rotation speed sama dengan 5. 0F kurang lebih begitu ya. Kita kalikan dengan time time.deltaTime okay. hasilnya adalah sebuah quaternion yang langsung kita bisa simpan ke transform.rotations untuk merotate pemain uh, yang pertama yang dilakukan oleh quaternion rotate towards ini adalah merotasi arah hadap dari karakternya agar uh, menuju ke look rotation menuju ke arah yang kita tuju dari uh, Default posisinya adalah transform rotations dan kita akan memutar menuju ke look rotations dengan kecepatan ini. ya Rotation sekali time, delta time. Simpan dulu teman-teman, kita akan coba um, praktekan. Oke, okay, kita play. Nah, Anda bisa lihat. Oke, okay, ini kayaknya saya besarin dulu. Nah, kita lihat dia bisa gerak ke kanan, kita lihat dia gerak ke bawah, dan ke atas, ya, ke depan. Oke, okay. kelihatannya ini posisi kameranya nggak pas. Bentar, saya atur dulu tadi soalnya di otak AT, ya. Y-nya, uh, pelan-pelan saya geser dulu. Nah, nah, seperti ini. Oke, okay, kita coba lagi. Maximize, nah, kita geser ke atas, maka dia bergerak ke atas, geser ke kanan, ke kiri, ke belakang, ya, ke depan lagi, ya, seperti ini, teman-teman, ya.